Oke, okay, bertemu lagi bersama saya, Heri Arifin, dan ini adalah video kedua dari uh, tutorial Google My Business atau Google Business Tool. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya riset keyword, gitu ya. bagaimana caranya riset kata kunci agar akun Google My Business kita muncul di halaman utama Google. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Oke, okay, salah satu syarat, gitu ya, salah satu syarat agar mudah ditemukan di halaman Google, terutama di posisi atas, yang sebenarnya adalah tiga hal ini saja. Yang pertama adalah kata kunci yang digunakan haruslah tepat, gitu ya. Maka dari itu nanti harus selesai. Yang kedua, menerapkan banyak kata kunci yang relevan. Nanti bukan cuma satu kata kunci, tetapi banyak kata kunci yang relevan kita masukkan ke akun Google My Business kita. Dan yang ketiga, Diusahakan muncul di banyak halaman Google. Nah, kalau yang satu dan dua itu bisa dikerjakan dengan maksimal, maka yang ketiga ini adalah bonusnya, gitu ya. Nanti akan muncul di beberapa halaman Google lainnya. Maka dari itu, seperti yang saya, uh, seperti yang uh, sudah dibilang, untuk itu kita perlu yang namanya riset kata kunci. Nah, nanti kita akan praktek uh, riset kata kunci, ya. Nah, untuk uh, melakukan uh, riset kata kunci atau riset keyword, sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan. Jadi, yang pertama adalah temukan dua kunci, dua kata kunci utama dulu. Ya. Selanjutnya, kita akan mencari kata kunci turunannya dengan mengetikkan beberapa huruf uh, di belakang dari kata kunci utama tadi. Kita langsung ke tutorialnya, ya, langsung kita praktek. Oke okay, yang pertama disiapkan adalah tentu notepad ya kita perlu perlu notepad untuk uh, mengkopi daripada kata kunci yang akan kita cari nanti Selanjutnya kita lari ke google.com atau google.co.id ya silahkan Nah tadi pertama adalah kita akan mencari dua kata kunci utama nah ini bisa berdasarkan asumsi kita atau kita memposisikan diri kita sebagai calon pelanggan ya calon pembeli Misalnya tadi uh, busana muslim ya Busana Muslim mungkin lebih spesifik lagi hijab misalnya gitu ya. Kita biasanya ngetik apa sih kalau kita sebagai pembeli misalnya? Biasanya akan mencari kalau dia mencari toko-toko terdekat -toko pasti dia akan mencari toko hijab gitu ya. Toko hijab. Nah ini adalah kata kunci dua kata kunci utama yang bisa nanti kita kembangkan di beberapa kata kunci turunannya ya. Ketika kita klik toko sorry ketik toko toko hijab tadi kemudian kita spasi maka akan muncul beberapa informasi lainnya ya, informasi lainnya di bawah seperti toko hijab terdekat toko hijab di depok di bandung di bogor rabani cerbon tasung bogor dan sebagainya nah ini adalah kata kunci turunan ini uh, bisa kita gunakan bisa kita sortir juga ya. jadi kita bisa pilih beberapa yang memang relevan dengan produk yang kita jual misalnya memang kita menjual uh, rabani ternyata di sini ada toko hijab Rabani terdekat, nah ini bisa kita gunakan. Kemudian bisa juga kita mengetikkan uh, huruf dari A sampai Z, misalnya toko hijab A. Oh, ternyata ada mencari toko hijab anak terdekat. Kalau memang kita menjual hijab anak, maka kita bisa menggunakan tersebut. Kemudian uh, ada toko hijab artis, toko hijab uh, arrafi Nah ini sesuaikan kalau memang itu adalah produk kita, pasti bisa kita pakai. Contoh lain, misalnya kita menjual eh, apa? Sekarang saya coba supplier ya. Supplier besi, nah ketika besi yang muncul apa? Gitu ya, yang muncul apa? Nah ini bisa kita copy. Caranya copy gimana mas? Nah caranya copy sebenarnya gampang sekali. Kalau seperti ini kan gak bisa nih. Ini gak bisa di copy, yang muncul di sini masih di copy langsung. Nah caranya daripada kita ngetik, eh, capek gitu ya. Itu bisa menuju ke paling bawah. Di sini ada tulisan kecil "report bla bla bla bla bla Gitu ya, jadi bisa diklik aja. Nah, ketika diklik seperti ini, maka ini bisa kita copy. Ya, kita copy sampai sini saja. Kita copy, kita taruh di format. Nah, kalau kita berjualannya adalah di Jakarta, maka yang baru kita buang, kemudian yang lain-lainnya bisa kita sortir tolong dua besi beton nah kita bisa pakai oke kita cari lagi supaya besi beton misalnya kita jual besi beton juga ya besi beton apa yang muncul nah kita copy lagi oke kita copy seperti ini kita masukkan ke notepad lagi nah, Jakarta tadi muncul sudah ya oke SNI nah ini bisa besi beton polos oke bandung kita buang, batang, buang juga, ulir beton, ambon Nah, kita sudah menemukan beberapa kata kunci turunan dari bes supaya besi ya. Uh, kenapa pakai yang ini? karena ini sudah terbukti bahwa uh, banyak dicari orang melalui Google uh, pencarian tadi jadi si Google ini uh, memberikan rekomendasi atau suggest kepada Google pada kita sesuatu atau kata kunci yang memang banyak dicari orang dalam waktu dekat ini jadi ya mudah kita gunakan aja sebagai kata kunci yang akan kita gunakan di My Business nah, misalnya kita supplier baja misalnya ya jualan baja ringan misalnya baja-baja yang lainnya ini bisa kita pakai seperti biasa kita copy di sini. jadi untuk mencari kata kunci tidak bisa berdasarkan hanya asumsi kita saja jadi mencari kata kunci ini tidak hanya asumsi ya. Jadi dengan menggunakan Google Suggest ini kita bisa menemukan beberapa kata kunci turunannya gitu ya. Kita tinggal sortir saja gitu ya. Apa yang memang kita jual dan, dan kalau tidak jual ya kita tidak bisa masukkan gitu ya. Termasuk di kotaknya. Gitu. kota mana kita masukkannya? Nah, nah, udah. Nah ini sudah cukup banyak gitu ya. Sudah cukup banyak beberapa kata kunci nah kamu bisa melakukan ini terus menerus ya sehingga banyak sekali kata kunci yang relevan dari seperti yang yang disebutkan di awal kata kunci selain tepat juga harus banyak tetapi harus relevan dengan produk dan jasa yang kita jual gitu ya. lalu dari kata kunci ini digunakan untuk apa mas? Nah, kata kunci ini nantinya akan digunakan di google my business jadi di google my business ini nanti kita disuruh menuliskan judul dan deskripsi dari bisnis kita Nah, judul dan deskripsi bisnis kita haruslah mengandung kata kunci supaya ketika ada yang mencari maka muncullah produk dan jasa kita atau informasi bisnis kita nah, maka dari itu kata kunci yang sudah kita cari ini ini akan dikonversi atau kita rubah menjadi judul misalnya ini supplier ya kita main di supplier rumusnya apa sih mas rumusnya adalah cara membuat judul ya rumusnya adalah pertama adalah keyword atau kata kunci ditambah lokasi ditambah merek atau brand nah, gitu ya jadi karena kita mainnya di uh, lokal gitu kita akan mencari uh, traffic dari pasar lokal maka kita harus memasukkan lokasinya apakah ini harus seperti ini ya ini salah satu rekomendasi saja teman-teman bisa menggunakan improvisasi yang lainnya nah contohnya misal di disini jual besiolo di Tandra steel misalnya seperti itu kita coba buat ya misalnya supplier besi ini kan udah kita ambil ya salah satu besi hollow misalnya supplier besi hollow supplier besi hollow SNI misalnya kita tambahkan gitu ya SNI Jakarta flip Mereknya apa? Misalnya, High Steel. Mereknya sudah tulis. Kita juga bisa menggunakan e, misalnya yang baja gitu ya. Misalnya kita ini, supplier besi beton, polos, SNI, Bandung. Misalnya kita ada di Bandung, terus Bandung di sana. Mereknya apa? Misalnya tulis High Steel. Nah ini adalah e, cara membuat judul yang nantinya kita pasang di Google My Business kita. Oke? Okay. Nanti kita copy, nanti kita copy saja ya. Ini nanti digunakan saat kita mendaftar. Dan ini adalah cara untuk mencari kata kunci yang tepat dan relevan. Jadi sudah jelaskan, saya ulangi lagi bahwa pertama kamu harus menemukan kata kunci e, dua kata kunci utama, kemudian lalu ketik di e, Google, gitu ya, supaya berubah baja misalnya tadi baja nanti dari dua kata kunci itu akan muncul beberapa kata kunci turunan yang bisa kita gunakan dengan cara kita copy paste saja dari Google tadi melalui uh, link yang ada di paling bawah ini Nah setelah kita uh, mengcopy beberapa kata kunci turunannya maka kita akan konversi menjadi judul dan deskripsi Nah itulah video bagaimana caranya uh, riset kata kunci mudah-mudahan bisa dipahami dan di tahap selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara mendaftar akun Google My Business melalui uh, website Google My Business. Jadi, jangan lupa, uh, kalau ada pertanyaan silahkan langsung di kolom komentar dan saksikan video di part, -part selanjutnya. Terima kasih, saya Heri Arifin, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.